Aiz Yang adalah seorang perika bilah yang muda dari Taiwan. Aiz bekerjasama dengan WorkTouchGear untuk mengeluarkan satu reka bentuk bilah pisau yang dinamakan Kavias. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sehat, yang di samping keluarga yang tercinta dan bergembira menyambut Idul fitri. Kavias atau Bilah Seratus tapa Ular atau Sahabat dalam bahasa orang asli bunon dari Kepulauan Taiwan adalah tema di sebalik reka bentuk bilah untuk bertempur dan juga memburu yang menjadi kawan bagi seorang wirah atau bagi sang pemburu. Secara keseluruhannya dari sarung Kadex ke Gagang Jiten dengan bilah yang bersaduran satin Menunjuk pada Jaminan mutu yang tinggi Dari wortel gear Sarung bilah yang diperbuat Daripada kydex ya, Menggunakan kaedah lapisan yang melekat bilah dengan rapi Bersama gelang tali pinggang nylon Langganan khas Untuk sisipan pada tali pinggang Gagang g yang dibentuk mesin 3D dan membundar halus yang mudah ditanggalkan untuk dibersihkan atau diganti memberi berbagai posisi genggaman yang memusat segala tenaga pukulan yang maksimal kepada genggaman yang lebih terkawal pada paduan jari di hulu bilah dengan rasa seimbang KBS diperbuat daripada besi SK-85 di Jepun yang berpaksi penuh dengan ketebalan 5.8mm atau 0.23 inches dan diasah melengkung dan bermata cembung juga disepuh dengan teliti ke tahap kekerasan 56 ke 58 Rockwell dengan diolah tempah dua kali ganda untuk keutuhan dan keanjalan membuat bilah mudah diasah di mana-mana Berat bilah bersama sarung kydex 757.6 gram Atau 26.72 ounces. Berat bilah tanpa sarung 582 gram Atau 20.05 ounces. Dan berat sarung sahaja 175 gram atau 6.7 ounces. Panjang keseluruhan bilah bersarung 43.7 cm atau 17.2 inci ya, Dengan panjang bilah tanpa bersarung 42.6 cm atau 16.8 inci. Panjang mata bilah 25 puluhan 5 cm atau 10 inci dengan panjang mata bilah yang diasah tajam 24 cm atau 9.5 inci. Panjang gagang G10 adalah 16.5 cm atau 6.5 inci. Dengan tulang belakang bilah yang diasas 90 darjah menggoris batang api menjadi lebih mudah Tepian bila diampas Bundar memberi keselesaan pada pengguna Tanpa merasa sebarang gigitan Kalian akan merasa lincah, tangkas dan ringan Bila dimainkan bagi bilah bertempur Atau bilah memburu ini yang agak besar bagi ukurannya Mari kita buat perbandingan ukuran kavias dengan dua bilah dari Woktaf Gear sendiri. Yang pertama adalah sebilah pisau yang dinamakan Atayal sejenis bilah yang digunakan oleh suku Atayal di Kepulauan Taiwan. Dan yang ini pula dinamakan lanzetta bilah berkebentuk moden dibuat untuk memburu juga inilah dia kawan-kawan perbandingan -kawan, secara ringkas dan rentetan tiga bilah dari workout gear dan anda tidak akan kecewa dengan salah satu pilihan dari tiga bilah ini Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. dan Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami serta keluarga kepada kawan-kawan subscribers dan YouTube semua.